Mengubahkan Allah Yang telah memberikan Kita Berupa kesehatan Dan kesempatan Akhirnya Sampai pada pagi Hari ini Kita Dapat Bertemu Dalam rangkaian Kita belajar Ya dalam rangkaian Kita belajar yaitu belajar pendidikan agama Islam untuk kelas dua kita semua ya syukur ya alhamdulillah dan tak lupa kita selalu mengirimkan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi yang menjadi contoh bagi kita semua Nabi yang menjadi contoh bagi kita semua Menjadi sulit tabeladan Sekaligus menjadi rahmat bagi seluruh alam dan misinya Jadi itu Nabi Muhammad ada Ia meninjau al di agama Islam Ia meninjau Nibinawang Itulah sehingga kita dapat menganut agama Islam, Islam. Jadi lalu kita meneriakkan salam kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sebelum melangkah dari pembelajaran saya tanya dulu bagaimana sehat semua sehat. Kamu juga. disunahkan setiap kali kita membaca kita disunatkan membaca basmalah dengan bapak ngajar ah contohnya Bismillahirrahmanirrahim nawaitu duaa lirofil hadatsil asfarri fardalilahi taala betul betul oh iya kalau mau mengendalikan semangat oh salah ini caraku oh salah ini tak balik caraku oh, kita harus fokus nah ya nah begitu kenapa kita harus berduduk nah kenapa kita harus duduk karena kita mau sadar ya, ya jadi eh, baik hmm, sebelum kita melangkah dari kegiatan inti maka uh, saya mengabsen dulu, nak ya. Saya mengabsen dulu. Saya absen dulu. Saya cek karena sebentar uh, tetap ada uh, ada tugas itu sebentar, nak ya. Jadi hmm, baik seperti ya, biasa. Adelia. Adi Pak. Ya. Andini. Ya. Asril Abadi. Hadir, Pak. Abdul Rahman. Hadir, Nur Isma. Hadir, Nur Faisal. Hadir, Nur Tika. Hadir, Putri Ayu Anggraini. Hadir, Pak. Baik. Sekarang kita belajar tentang berwudu. Dengar saja, berwudu. Jadi, banyak hal yang harus kita pelajari di dalam berwudu. Yang harus kita ketahui nanti, itu bagusnya agama Islam nah itu bagusnya agama Islam lah ya karena agama Islam itu memberikan pelajaran yang tidak berubah-ubah. Nah jadi baik sebelum kita melangkah dari uh, materi sebagaimana kita ya, Bapak selalu mengingatkan untuk kita harus berdoa. Berdo, uh, Iya, yeah. iya, yeah. bis. Bisa melaksanakan wudhu dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, Ini tujuh pembelajaran adalah bagaimana kita mampu bisa melaksanakan air sembahyang yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Baiklah, jadi pertama-tama kita pahami dulu tentang wudhu. Jadi wudu artinya bersuci dengan air. Air yang dipakai bersuci Berwudhu adalah air yang bersih dan suci. Dalam syariat Islam dikatakan air suci yang dapat mensucikan. Yang mana itu contohnya nak? Air suci yang dapat mensucikan? Air sumur. Apalagi? Air hujan. Apa Apalagi? Air sungai. Air telaga nah, Seperti itu yang dimaksumkan nah, Ada itu air suci Bersih tapi tidak mensucikan Tidak boleh dipakai mengambil sembah yang mana? Seperti air telaga Bersih kan? Tapi tidak boleh dipakai mengambil air sembah yang nah, Air teh Bersih Andaikan itu tidak bersih air teh Saya mau minum nah, Air panah Dipakai untuk wudu. Ah, makanya air yang bisa dipakai berwudu adalah air yang suci dan yang dapat mensucikan. Ya. ya, baik, -baik ya. Jadi beberapa tata cara ketentuan di dalam berwudu. Perlu anak-anak besar. Tapi kan di antara kita-kita nak belum. Nah. nah, yang keempat menggunakan air suci dan mensucikan seperti itu nih Bapak yang jelaskan tadi. Yang mana itu air suci dan mensucikan? Seperti air sumur dan sebagainya. Nah, yang terakhir tidak ada yang menghalangi dari untuk menanggal lepai kesamba ya. ya. Keterangan ini disampaikan. Jangan sampai kita pakai baju dengan panjang dibuka dulu kancingnya ya dibuka baru dikasih naik baju. Jangan langsung diisi langsung dibasahi kalau tidak baik. Hmm. Pertama asarajuah. Yang kedua, <tuh> yang kedua tidak sesuai dari tuntunan tata cara pelaksanaan berwudu itu nak syarat. Uduh. Yang kedua Yang perlu diketahui Semua anak sama-sama diulang ya coba sama-sama. membasuh muka. Setelah ini kita mau membahasakannya ya. Nah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Ini mulai dari mana ya, nanti? Duyur lima ya, sampai siku rata. Nah, diperhatikan itu nah. Ya. Rukuk yang keempat adalah mengusap sebahagian kepala. Nah, itu kepala nah, Ini yang dimaksud eh hubung, uh, hubung, hubung, nanti, ah, setelah itu ya bisa bisa, ah, eh, disunatkan, misalnya hmm, ini air, ambil air, eh, ambil air, eh, baru tiga kali, eh, disunatkan itu, dis, basah, kuku kenaik, dihur, ya disunatkan berusirnya, sambayam, lalu berikutnya rukun yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai rata. Nah, ini dilaksanakan dengan tertib. -ter Apa yang kena tertib? -ter berurutan. Anda masih listrik tertib kan? nah kasih kartu sudah mungkin naruh menempatul lima, menempat di mana? Salah. Nah, makanya yang dikatakan tertib itu adalah secara bentuk Kemudian, yang ketiga, sunat-sunat dalam wudhu. Nah, sunat-sunat dalam wudhu disunatkan kita warna kalau ambil air sembahyang pertama. Sebelum kita mau berwudhu, kita disunatkan membaca bas malam. Yang kedua, kita disunatkan menggosok-gosok gigi siapa tahu. Ada sisa-sisa makanan dan minuman yang tersimpan supaya bisa tidak menghalangi bulu supaya dia bersih. Yang ketiga mencuci kedua telapak tangan, Dia kedua telapak tangan, ini. ini maksudnya, tidak bisa ini, telapak tangan, tidak bisa di Yang keempat berkumur-kumur, berkumur-kumur sambil membersihkan kedua lubang. bahagian anggota tubuh bahagian kanan nah, itu yang saya maksud tadi dan saya jelaskan tadi Biar berarti kan karena kain terlalu lembap kanan tak buat salah harus kanan dulu naik yang kanan dan yang terakhir yang ketujuh disunatkan membaca doa doa setelah berduduk Bismillahirrahmanirrahim Ashadu anla illa illallah Wa ashiru anna Muhammad al-Rasulullah Allah rahmumma ja'alni minat tawibina Wa ja'alni minat mutatahfirin Wa ja'alni minibadibas salihin Ayah menuju Dibaca, menarik-menarik, sampai Lepas kita wajahkanak Baru kita beranjak dari tempat pengambilan mudut itu Kita menuju untuk salam Nah Itu ada hal-hal penting di di dalam berwudung Ingat Buang air Kecil Atau apa namanya itu? Ken? Kecil. kecil Buang angin Apa namanya? Tentu BAD -B. atau buat air besar Apa namanya itu? Bera, Bera. Ya Menyentuh Dubur Dubur Ah. B eh. Tentu dia dengan tangan itu tidak boleh Kenapa? batal wudhu <tuh> Yang keenam, yang terakhir Yang dapat membatalkan wudhu Yaitu hilang akal karena mau Atau gila Nah, pingsan Hilang akal itu namanya. Maka dia wajib Berwudhu lanjut kita akan memasuki tentang bagaimana tata cara berwudhu dengan benar. Jadi hal-hal yang pertama atau tata cara berwudhu dengan benar coba diperhatikan gambar. Yang pertama apa ini? <tuk> Mencuci. <Mohon> <tuk> ya, Itu setelah kita mau berdoa setelah kita berdoa. Baca basmalah. yang pertama dilakukan adalah mencuci tangan. tangan. Setelah mencuci tangan, kita berdoa, oh. sambil membersihkan kedua lubang hidung. Ah, itu. Nah, gitu. Jadi ini urutan-urutan berdoa seperti yang saya berikan penjelasan. Ada tugas kelompok minggu lalu yang saya berikan Nak. Ya, ah, kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Sebentar, saya akan periksa siapa yang terbaik, caranya membuat gambar tentang urutan berwudhu. Mana kelompok satu tugasnya? Coba ke sini bawa ke sini nak kelompok satu tugasnya kelompok satu itu itu, itu, itu. Eh, satu itu tugasnya iya mana oh iya, bawa kesini, nah. ya bawa sini nak bawa sini bawa sini sini, ah bahasa, mentah, bahasa, bahasa dunia, nah, ini saja kayak satu nah, ya nah sebentar saya akan uh, menilai saya akan memberikan nilai yang mana paling baik kalau Ini cantik tugas kelompok 2. Yang mana kelompok 3? Iya. mana kelompok 3? Iya. Oh iya iya bagus mah, iya. Ah. Siapa yang bisa memperagakan satu orang di sini? Caranya mengambil air eh, sembahyang. Pertama-tama eh saya bantu dulu untuk kelas Tiara. Eh, ya bagaimana caranya nak pertama-tama mengambil air eh, sembahyang? Eh tahu lah. Eh kita ibarat ini kan demonstrasi, didemonstrasikan -demonstrasi dulu ini protekan. Nah, eh, ini karantina di sini kan Tiara. Ya, bagaimana pertama-tama diangkat tajuk. Eh, angkat nah, iya bagian kanan sebelah ya. Iya. iya. Oke, okay, setelah itu ya, itu contoh salah satu contoh ya, ya, uh, bagus, ya, lihat itu teman-teman ya, nah, kini kita ganteng, jadi mau jadi penanggal lagi di kesabaran, ya, dimana saja, di rumah atau di masjid, kami ngecewakan oleh harus bagian kanan, nah, lihat di sejarah. Uh, Iya, iya, iya dikasih ya. naik adu. Nah, kalau perlu doa dikasih naik ibu bini, bomong, eh. Apa namanya ah, bongong? Apa Gil jil, hmm. Kalau bahasa dulu itu orang kampung na karena bongong. Nah. Iya bagus ya. Kalau sudah berdoa, apa sebab Baca mengambil air wudhu? Disunahkan kita berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, wa ja'alni berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, Sebagaimana penjelasan materi bahwa minggu lalu sekarang kita akan sampai pada materi nah ya. Jadi sebelum prote Bapak Guru akan memberikan contoh, memperagakan, memperlihatkan lebih awal bagaimana cara berhuduk dengan baik, benar, dan tertib. Ah, sebelum berwudu, kita membaca doa berwudu. Ada namanya doa berwudu ya? ya? Ah, doanya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul doalirafil hadasilafgari fardalillahi taala. Setelah itu lihat lihat apa nak? Ya, ya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disunatkan itu tetap disunatkan baca basmalah. Ini lihat, dibersihkan telapak tangan. Setelah itu. Hmm. Itu berkumur-kumur itu minimal tiga kali, nak ya. Nah, disunatkan, mem, apa namanya? Membersihkan kedua lubang hidung. Setelah itu, membasuh muka sampai rata. Membasuh muka sampai rata. Minimal tiga, tiga kali. Setelah itu, membasuh kedua tangan sampai siku ini rata sampai siku ini siku ini namanya nak siku ya diperhatikan jatuhin anak-anak kanjo di salah injok pakai kain-kainnya kita be, apa hindari itu ada kain-kain yang menghalangi tersentuhnya air itu ke tubuh nah setelah membasuh kedua tangan mengusapkan air sebagian air sebagian di kepala minimal tiga kali dan disunatkan itu Membersihkan juga rambut, dikasih air itu rambut, disunatkan ya. Nah, kalau setelah mengusapkan kepala sebagian air dari kepala begitu nak, nah, kita masuk lagi ke telinga, dibersihkan kedua telinga, lubang-lubang telinga dibersihkan. Nah, setelah itu, baru membersihkan kedua kaki sampai mata kaki rata ini, ini karena mata kaki Nah, dalam pembelajaran itu minggu lalu pernah saya jelaskan ini, ini karena mata kaki ah jadi harus kira atau sampai di sini karena ada itu orang ambil air sembah yang saya lihat kalau dia pakai timba di depan itu nak kasih timba timba di belakang tidak rata nah itu namanya nah, salah jadi harus kita membersihkan kedua kaki sampai mata kaki dengan Rata Itu petunjuk dalam syariat islam Nah itu nah, Setelah berdoa Oke, Kesimpulan dari materi ini Adalah bagaimana Tentang mundur ini Tolonglah kita Baca-baca kembali di rumah Ya Baca kembali di rumah Ketahui Pahami Dan laksanakan. Nah, ketahui, Itu tentang pembatal tamdul. Baik rukunnya, baik syaratnya, maupun sunat-sunatnya. Terlebih itu hal-hal yang dapat membatalkan tamdul. Sebagai saran saya Nak, rajin-rajinlah belajar di rumah ya. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Atap muka pembelajaran kita di sekolah yang begitu terbatas Di mana, mana Jadi Kalau bukan kita yang akan menyadari diri kita Untuk mau belajar Mau mengetahui Kalau kita tidak mau belajar nah, Bagaimana kira-kira kehidupan ke depan. Ya, Jadi utamanya dalam pelajaran Pendidikan Agama. Saya selalu makanya itu di kelas empat lima dan 6 saya sudah buatkan itu rubrik penilaian tentang sholat berjamaah. Saya sudah berikan tugas setiap waktu di mana kamu sholat di masjid apa kamu sholat kamu sholat apa siapa nama imam siapa yang imam pada saat kami ikut berjamaah di masjid ya kemudian yang terakhir tanda tangan imam siapa imam di situ tanda tangan yang naik imam yang parah di belakang untuk kegiatan ya di hari kiamat nanti yang pertama-tama adalah amal sholat kita amal sholat kita kalau sholat kita diterima maka semua amal kebajikan yang pernah kita lakukan ikut di belakangnya Jadi, kalau amal salat kita ditolak Maka apa yang pernah kamu lakukan seperti di dalam lemari Kaca tebus, oh kuliah dimasuk, oh, itu di dalam ya pahala aku. Itu di dalam sebuah saku, itu di dalamnya yang pernah kesumbangnya Tapi tidak bisa kuambil, ambil, kenapa? Tidak ada kuncinya itu lemari aswalatuiftaul jangan sampai yang pak kuncinya ini di mana suruh, suruh surga sholat itu adalah kunci surga jadi baik uh, setelah selesai materi hari ini. Insya Allah ke lagi kalau Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk kita Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi Dan membahas materi berikutnya nah, uh, Dengan selesainya materi hari ini Maka selesai rangkaian pertemuan Dalam materi ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalamnya untuk bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Amin. jadi, baiklah kita akan uh, sebelum saya akhiri, saya berikan tugas. Tugasnya nak tulis di rumah, tulis di rumah, niat. Wudu Doa wudhu, Doa sebelum dan doa Sesudah berwudu Minggu depan Saya akan periksa Seperti Tugas minggu lalu ah, Pada pertemuan Akhir tema ini Saya akan mengumumkan Siapa yang terbaik itu saya akan berikan Hadiah khusus dari Saya Oke, okay. baik Setelah pelajaran selesai Maka selesai pula Rakyat yang terkenal hari ini Merah haram dan manfaatnya Baiklah, mari kita bersama-sama Membaca doa untuk menutup Pembelajaran ini Doa sebelum belajar, sehat, eh, Setelah belajar Siapa yang nak? Coba tiara Ya, nak sini. Nah, sini sini sini sini. sini, sini. Iya. Setelah pelajaran selesai, maka marilah kita bersama-sama menutup dengan membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah the yeah. <laughs>